Aku suka biologi, biologi so awesome, oh my god! Pada udah tahu kan ya, yang namanya sperma itu memiliki ekor yang fungsinya bantu dia buat berenang untuk menuju pasangannya, yaitu sel telur. Kalau dilihat-lihat, gambarnya mirip kecebong ya. Tapi penasaran gak sih, berapa kecepatan berenang sperma ini? Apakah 300.000 km per detik layaknya kecepatan cahaya? Ataukah mungkin sama dengan kecepatan sosok The Flash ketika berlari? Ternyata, kecepatan sperma setiap laki-laki sangat bervariasi dan sangat dipengaruhi oleh kondisi tubuhnya. Namun, dalam sebuah studi, peneliti menemukan bahwa beberapa sperma manusia dapat melakukan perjalanan di atas kecepatan kurang lebih 20 cm per jam. Artinya, dengan kecepatan tersebut, sperma ini bisa mencapai sel telur wanita dalam waktu kurang dari satu jam. Gimana, apakah kecepatannya sesuai dengan yang kalian pikirkan?